Hai guys Assalamualaikum salam satu jiwa salam dari saya ratu bidadari dukun Kondang idola sejuta umat Oh di sini saya ingin mengklarifikasi oh, bahwa akun Instagram saya oh, telah ke atau hilang gak tahu kemana yang yang jelas tidak bisa login dan akun kebanggaan saya yang sudah 100.000 follower sudah lenyap dan hilang dan bahkan youtube saya youtube kebanggaan saya yang sudah 10 juta subscriber juga telah lenyap cuman di sini praduga saja yang namanya praduga e, sasa saja dan saya di disini mencurigai e, yang biasanya e, ngeheke itu ya itulah biasa tetangga sebelah Tonggoloran, siapa menelenggak sing senengani untuk puloro untuk puloro itu. Jadi di sini uh, saya hanya ingin mengklarifikasi. Saya menyayangkan uh, bahwa uh, akun Instagram saya, beserta YouTube saya memang sengaja dihack, dihack sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terutama itu yang pakai sandi biji untuk ini ini praduga saja, ini kecurigaan saya mereka yang e, melakukan hal tersebut gitu. Walaupun tidak ada saksi dan bukti, cuman e, praduga saya, yang namanya praduga kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gitu. Saya tidak menuduh, e, saya tidak menuduh biji untuk atau Admin dari Boneford Persebaya, cuman di sini saya hanya mencurigai karena yang selama ini yang suka ngehack ngehack, yang suka bikin ulah adalah dari biji puntuklor atau Boneford Persebaya. Persebaya. Ini ini praduga saya, praduga saja gitu. Saya tidak menuduh dan saya juga tidak. Apa ya intinya? Saya praduga, praduga itu dalam artian mencurigai. Gitu loh, gitu. karena beliau admin biji mentuku, Loro itu, atau adminnya bonifor, Persebaya dia tahu password saya. Password saya pakai tanggal lahir saya, tahun saya, dia tahu. Nah, sekarang kalau saya tidak mencuri, apa ap, kan wajar kalau saya mencurigai? bijimuntukuloro yang suka pakai topeng animos-animos itu yang wajahnya nggak pernah dilihatin yang selalu menggunakan topeng karena beliau eh, dalam eh, statusnya atau storynya di instagram dan facebooknya di bonovor Persebaya atau bijimuntukuloro beliau mengatakan bahwa dia tahu eh, password saya Ya, password saya menggunakan tanggal lahir tahun saya, dia tahu gitu loh. jadi kalau saya mencurigai beliau sebagai peretas yang mengeretas atau menghack uh, instagram saya yang 100 ribu follower dan youtube saya yang sudah 10 juta subscriber ini saya curigai pelakunya adalah biji bijimuntukuloro atau adminnya forpresbaya saya tidak menuduh tapi ini praduga kecurigaan jadi sasa saja karena beliau sudah memberikan statement di fanpagenya bahwa beliau tahu uh, password saya ini buktinya screenshot screenshot yang sudah saya capture Oke gitu aja salam dari saya salam satu jiwa dari ratu bidadari dokun Kondang idola sejuta umat